Sudahkah anda memiliki nombor pendaftaran khas UNIMAS? Tempat jatuh lagi dikenang. Inikan pula UNIMAS yang besar maknanya dalam membawa kecemerlangan. Abadikan budi, kenangan, impian dan harapan bersama UNIMAS dengan menghadiahkan diri anda dan keluarga dengan nombor pendaftaran khas UNIMAS. Peluang keemasan hanya sekali ini sahaja. Rebutlah sekarang sebelum berakhir tahun 2022 ini. Walau di mana anda berada, pandulah nama Unimas dengan bangga ke seluruh negara. Walau siapapun anda, pelajar, alumni, staff, pesara, rakan-rakan dan orang awam, anda layak memiliki nombor pendaftaran khas yang unik dan istimewa ini UNIMAS bukan lagi legasi yang ditinggalkan, namun mampu dibawa bersama menyusuri masa depan. Jumpa, beli dan hadiahkan nombor pendaftaran khas UNIMAS sekarang juga. Layari www.unimas.my/unimasaid. Daftar dan kemudian daftar masuk. Pilih nombor yang dikehendaki dan kemudian ikut 3 langkah mudah. Pertama, Bayar yuran bidaan. Kedua, bayar deposit bidaan mengikut harga bidaan anda. Dan ketiga, tekan butang hantar. Anda telah pun selesai membida. Terima e-resit dan selepas tamat tempoh bidaan, anda akan menerima email makluman. Sila ke kaunter bahagian endowment dan wakaf untuk mendapatkan sijil tawaran atau terima secara hantaran pos. Akhir sekali, daftarkan nombor anda ke kaunter JPJ Kucing Sarawak atau Wang Samaju, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk sedia digunakan pada kenderaan anda. Membida sambil menderma. Keseluruhan bidaan anda akan didermakan ke Tabung Endowment UNIMAS bagi membantu pelajar UNIMAS yang memerlukan bantuan. Jangan putuskan rantaian yang menjadi sumber bantuan kebajikan generasi yang menuntut ilmu selepas anda. Kami berasa bangga dapat bekerjasama bersama anda. Membawa nama Unimas terus memacu kecemerlangan. Teguh Bersama